Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita mendapatkan kabar yang sangat membanggakan Alhamdulillah para sahabat Lesti Kejora berada di posisi pertama popularitas di aplikasi Jux. Wow, ini keren banget para sahabat Bukankah membanggakan ketika artis dangdut Menjadi yang pertama dalam popularitas harian di Jux? Dengan total suara 1,7 ribu diapit oleh artis-artis dari Korea Yaitu di posisi kedua ada BTS dan ketiga DPR Ian ikutan ke Rooms Jooks ya jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Wow bersahabat ini keren banget Ini luar biasa Sang kejora memang selalu membuat kita bangga Mudah-mudahan terus berkarya dan semoga selalu banyak dukungan dan tentunya support yang diberikan dari orang-orang baik yang terus mencintai dan tentunya mendukung Leslar family kemudian juga persahabat untuk selanjutnya di sini ada cedukan tentunya vitamin persahabat yang disuguhkan oleh Papa B di akun tiktok pribadinya Papa Bilar mengunggah video persahabat yang lagi memainkan piano ini Masya Allah banget selalu bikin kagum Alhamdulillah terus belajar untuk Papa Bilar Mudah-mudahan Next bisa kembali Ngiringi Bunda Lesti bernyanyi di atas panggung megah Selalu mendoakan yang terbaik Postingan ini pun juga kembali oleh akun Kak Rasan 24 lar Kita lihat kalimat caption yang ditulis Teramain TikToknya Papa Guys Btw piano Papa Baru ya Beda sama yang dulu katanya itu Masya Allah Ini luar biasa Suatu kebahagiaan juga yang kita dapatkan malam hari ini kita lihat persahabatan, tentunya begitu banyak komentar dan tanggapan yang diberikan. Di antaranya dari kulit liar mengatakan, "Rumah baru, piano baru, rambut baru, serba baru. Masya Allah, semoga lensa semakin sukses, bahagia, amin. Wah, wow, masya Allah, kita aminkan doa baik." Papa B ini memang serba baru, rumah baru, piano baru dan rambut baru ini luar biasa kita juga persahabat mampir ke akun tiktoknya Babi. kalau kata papabi bilar ini masih belajar tapi sudah mahir banget ya alhamdulillah terus belajar dan tentunya selalu mendoakan yang terbaik namun di akun tiktoknya papabi juga ini salvo banget dengan salah satu komentar kita lihat komentarnya keren bang main gitarnya ada aja kelakuan kocak yang tentunya membuat kita ngakak ketawa bahagia Apalagi langsung dijawab oleh Papa Bilar, suling dong katanya tuh Emang sama-sama kocak banget persahabat Ini selalu membuat kita bahagia, Masya Allah Kemudian juga untuk selanjutnya persahabat kita bahas outfitnya Papa B Perhatikan, hoodie yang dikenakan oleh Papa Bilar saat bermain piano ini harganya bukan kaleng-kaleng persahabat Merk Gucci mencapai 37.881.750 rupiah Wow, Masya Allah berkah berkah berokah untuk Leslar Family Mudah-mudahan rezekinya selalu lancar Dan semoga rezeki adalah kita bisa mengular ke kita semuanya Amin Kemudian persahabat kita lihat juga untuk selanjutnya Alhamdulillah bersabah dia untuk penjualan produk MRB hari ini luar biasa Alhamdulillah lancar dan tentunya terjual dengan habis Maaf yang belum kebagian kata admin Masya Allah berkah terus ya Marokallah untuk usaha dan bisnisnya Leslar Kita doakan mudah-mudahan sukses lancar untuk usaha dan bisnisnya Lesti Rizky Bilar Amin Masya Allah. Alhamdulillah persahabat ya Penjualan hari ini ludes terjual kembali dengan cepat Ini suatu kebanggaan juga untuk kita semuanya Mudah-mudahan juga persahabat Malam hari ini kita mendapatkan sidukan vitamin dari Les Valley Terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik kabar bahagia dari idola kesayangan kita